Penasaran kan proses pembuatan uang logam yang sering kita gunakan? Berikut adalah proses pembuatan uang logam di negeri Paman Sam dengan teknologi tinggi.